Nanti saya minta tolong siapa ini bisa screenshot Chandra kah? atau Amelia? Screenshot apa Pak, maksudnya, Pak? Screenshot yang ini. Apa namanya? Galeri kita sekarang. Oh, okay. yang ada di layar Kirimnya kamu. Kirimnya ke mana nanti, Pak? Ke WA aja. Bisa aja kirim ke Naila hasil screenshot Nah, ya. bisa jadi mulai Chandra untuk di screenshot. Sementara saya uh, <coughs> menjelaskan apa kegiatan Yang ini. baru hadir bisa baca di belakang saya itu videonya mesti tampak. Kalau tidak tampak videonya tanpa Anda memberi alasan sebelum pertemuan hari ini, berarti ada yang saya kurangi dari semua capaian saudara. Anda sudah tidak tidak mau kooperatif, tidak mau bekerja sama. Saya beri waktu satu menit. Kalau tidak ada, ada yang saya lakukan. Nah kayak Andika itu, nah apapun adanya, seperti itu contohnya. Masih ada dua lagi? Ya. Terima kasih, Renold. Baik, selamat pagi hari ini dengan 24 orang yang bisa hadir di kelas 11-5. Tidak usah pedulikan yang lain. Saya menugaskan saudara di dalam Google Classroom, ada yang Anda mesti kerjakan dalam waktu satu minggu ini. Yang pertama adalah saudara menyelesaikan percobaan masing-masing yang nanti akan disimpan sesuai dengan protokol yang sudah saya bagikan. Percobanya adalah sebagai berikut penjelasan dari video yang nanti akan Anda tonton. Anda memerlukan pengeras suara atau speaker, bisa dari handphone dan dari lain-lain. Lalu dari speaker ini, Anda berada pada tiga kedudukan nah, misalnya begitu mungkin ini jaraknya adalah R1 mungkin ini adalah jaraknya R2 dan yang ketiga ini adalah R3 Anda perlu mengukur jarak tersebut boleh menggunakan metran atau boleh menggunakan aplikasi yang disebut dengan distan meter Nah dari setiap jarak R1 R2 dan R3 ini saudara Membiarkan speaker ini bekerja, dan Anda mengukur taraf intensitas bunyi masing-masing pada ketiga posisi tersebut. Alat untuk mengukur taraf intensitas bunyi masing-masing tadi menggunakan APK Sound Meter. Jadi, selama speaker ini berjalan, Anda bergerak di tiga titik itu, Anda memperoleh minimal tiga data: T1, T2 t 3 kemudian pindah lagi ke atas ini, TI4, TI5, TI6, lalu pindah lagi ke sini, TI7, TI8, TI9. Semua kegiatan ini, saudara foto, kegiatannya termasuk dengan hasil catatan Anda, percobanya, data-datanya, yang Anda dapatkan TI1-3, TI4-6, TI7-9. Selanjutnya, Anda juga sambil merekam ulang dengan durasi 1-2 menit seluruh proses kegiatan yang Anda lakukan ini. Menurut cara saudara masing-masing ya, apa yang Anda mengerti dari penjelasan saya, silahkan Anda rekam dengan narasi Anda sendiri. Tidak usah diedit. durasinya 1-2 menit. Sampai di situ dulu, jika ada yang mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada berarti cukup paham. Nah, selanjutnya nanti saudara akan mempunyai laporan. Laporan sementara. Pengukuran taraf intensitas bunyi. Nah, di sini data. Kemudian di sini adalah R. Setelah itu adalah TI. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya R1 itu jaraknya adalah... Dalam meter, 0,3 misalnya. Lalu R2-nya dalam jarak 0,7. Lalu R7-9 ini dalam jarak 1,2. Misalnya, Anda lakukan begitu. Ini bukan suatu uh, yang harus ditiru. Anda bebas menentukan jaraknya masing-masing. Lalu Anda catat TI di sini adalah taraf intensitas terbesar yang Anda amati di aplikasi meter tadi, misalnya Anda mendapatkan di sini pada angka 797876 kemudian Anda bergeser 40 cm kemudian dia menjadi 706968. Anda bergeser lagi 0,5 meter, di sini Anda dapati menjadi misalnya 63, 60 61. selesai seperti inilah laporan sementara yang Anda foto dan Anda kirim dengan tulisan tangan Anda sendiri Kemana kirimnya? Di dalam Google Classroom, saya sudah menyiapkan bagian kegiatan. Bagian Google Classroom, saya sudah menuliskan kegiatan. Di situ Anda ada di dalam folder drive dokumentasi kegiatan. Saat Anda masuk ke dalam dokumentasi kegiatan ini, buatlah folder nama masing-masing. Folder nama. Saya sudah memberi contoh atas nama Kindi di situ. Tapi di dalam foldernya saya belum buat, agar saya bisa melihat bagaimana Anda memperlakukan Google Drive ini. Misalnya saya ambil contoh alwi underscore 11 underscore mipa 5. Setelah foldernya ini dibuat, maka alwi dan teman-teman memasukkan foto dan hasil percobaan serta videonya ke dalam folder tersebut. Nah, jadi pekerjaan Anda dalam waktu satu minggu ini, batas akhirnya adalah hari Rabu, minggu depan. Lakukan percobaan seperti Sampai di situ dulu, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Suara saya jelas? Suara saya jelaskah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Nah, di sini untuk latihan di dalam buku catatan, di dalam buku siswa, silakan dicoba hasil percobaan yang saya lakukan, jarak yang saya gunakan adalah 0,41 meter. Lalu nilai taraf intensitas yang e, diperoleh, ada 80, ada 81 desibel, ada 79, dan ada 78. Nah, silakan dari empat ini, saudara ubah menjadi intensitas bunyi, pada watt per meter kuadrat, dan daya dari keempat taraf intensitas bunyi itu dalam satuan watt. Nah ini sewaktu-waktu saya akan periksa di dalam buku siswa Anda, atau nanti Anda akan upload di dalam folder dokumen kegiatan yang sudah Anda buat pada bagian kegiatan tersebut. Silahkan di screenshot. Jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita usai pada pertemuan pagi hari ini. Pak, mau tanya Pak. Ya kan tadi uh, TI-nya udah diketahui pakai son eh son meter ya, Pak? Ya, betul. Nah, yang dicari itu apa, Pak, dalam hitungannya, Pak? Yang dicari dalam hitungannya adalah ini, intensitas dan daya. Yang dicari atau yang dihitung adalah intensitas bunyi dan daya audio. Untuk menghitung intensitas bunyi dan daya audio, di dalam link eh, materi belajar pada hari ini, bertanggal 17 Februari 2022, sudah saya sisipkan videonya. Nah, mohon Anda menyimak video tersebut sampai tuntas. Artinya, sampai habis. Jangan seperti kelas-kelas sebelumnya, tidak habis menonton, akhirnya tidak bisa menyelesaikan. Nah, tonton video tersebut sampai sampai di situ Naila atau yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Santar. Mm, Terima kasih, Kak. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Chandra jangan lupa tetap screenshot berapapun yang masuk dan keluar ya. Sampai saya nyatakan kita selesai. Ada yang lain? Atau cukup? Silakan. Bersuara saja, dibuka aja mikrofonnya. Ngomong-ngomong, di sini ada siswa baru? Lah. Ada siswa yang baru masuk dari kan, di sini? Nggak ada, Pak. Sama sekali nggak ada dapat jatah siswa baru di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. ada, Pak. Yang ada, pengguna. Baik. Uh, Chandra, silakan di-screenshot dulu terakhir. Nanti semua screenshotnya bisa dikirim ke Naila. Page 1, Page 2. Gak gak pak. Oke. Baik. Dengan demikian, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi.